Jumpa lagi bersama saya Doni dan di video kali ini ya di Kita kembali di rumput rampe Dan akhirnya ya teman-teman semuanya setelah kemarin menunggu lama dan Kita belum melanjutkan ya uh, pembahasan kita tentang Websitenya NTT ya di nttprof.go.id Dan kemarin saya sudah cek dan websitenya sudah kembali di halaman uh, Tentang NTT nya ya dan di video kali ini kita akan membahas uh, di halaman itu ya Ada visi misi, kemudian ada gubernur dan wakil gubernur Ada juga uh, sejarahnya, ada banyak hal Oke, okay, kalau begitu kita langsung saja uh, menuju ke halamannya Nah, ini halaman utamanya ya teman-teman yang kemarin sudah kita bahas ya uh, Kalau teman-teman belum menontonnya, uh, apa saja yang ada di sini bisa lihat kembali ya di rumor rampe edisi sebelumnya di bagian pertama yang kita bahas tentang uh, website pemerintah ya di NTTProf.go.id, dan selanjutnya kita akan menuju ke uh, tentang ya pembahasan tentang NTT. Di sini kita lihat ada skill info, ada lambang dan moto, visi misi uh, geografis juga ada di situ ya. Oke, nah ini dia ya di... Halaman depannya ya teman-teman Oke kita sudah di halaman tentang NTT Di sini kita bisa melihat ya di halaman pertama di sini Seperti biasa ini ada Pulau Padar sebagai latar belakangnya Kemudian juga ada gubernur dan wakil gubernur NTT ya Di periode sekarang ya Ada Bapak Victor Bung Tilul Leskodat dan juga ada Bapak Wakil wakil gubernur Bapak Joseph Naisoi. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada kontribusi Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia. Uh, Nusa Tenggara Timur memiliki kontribusi besar ya untuk negara. Kita lihat di sini ada beberapa sektor usaha ya. Yang pertama di di perikanan, ini sudah kontribusi 60% ya perikanan nasional. Kemudian ada pertanian ini juga mengkontribusi 60% ya di pertanian nasional. Kemudian di bidang peternakan juga sama ya kontribusinya 60% untuk nasionalnya. Dan untuk pariwisata. Nah, untuk pariwisata ini juga tentunya berkontribusi besar ya untuk Nusa Tenggara Timur. Kita lihat juga ya banyak pariwisata-pariwisata yang sudah ada maupun yang belum ad, belum terekspos ya ke media. Di Momerisa juga banyak sekali ya yang belum terekspos secara bagus dan juga dikemas dengan bagus tempatnya ya Oke semoga saja kedepannya di sektor pariwisata ini di NTT semakin berkembang juga sektor-sektor lainnya Nah kita lihat sedikit ya ini ada visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur ya Ini juga visi dan misi Nusa Tenggara Timur untuk pembangunan daerah NTT ya. Ya untuk visinya yaitu NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan untuk misinya untuk pembangunan daerah NTT yaitu yang pertama mewujudkan uh, NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif. Dan berkelanjutan, ini inklusif dan sustainable development Yang kedua, meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat nah, Ini membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pembangunan uh, pengembangan pariwisata nasional atau New Tourism Ter Territory Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Nusa Tenggara Timur Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kelima, mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini ya, teman-teman, ada visi dan misi dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian, nah, di sini ada sejarahnya. Kayak nanti, sejarahnya kita akan bahas uh, terpisah, mungkin satu persatu ya, karena di sini ada pada zaman Kebangkitan Nasional, kemudian ada zaman pendudukan Jepang. Kemudian ada zaman kemerdekaan. Nah, ini cukup banyak sekali. Kayaknya kita akan uh, membahas di uh, rumpun rampai di edisi terpisah, ya, dari hari ini. Nah, kemudian di sini juga kita diperlihatkan juga di sini, ya, ada sejarah pemimpin Nusa Tenggara Timur, ya, ini dari tahun 1958 sampai dengan saat ini, ya. Uh, di sini juga kita lihat, ya, ada yang terbaru. Bapak Victor Bung Kodat, yang masa baktinya dari 2018 sampai dengan 2023, berarti tinggal satu tahun lagi, ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat program-program dari Bapak Victor Bung Kodat. Yang pertama itu ada program 3 batu tungku, yaitu Ekonomi Rakyat, Pendidikan Rakyat, Kesehatan Rakyat, dan memiliki moto mulailah membangun dari apa yang dimiliki rakyat dan apa yang ada pada rakyat nah oke okay, itu dia ya uh, moto dan juga program-program dari uh, gubernur saat ini kemudian juga kita bisa melihat gubernur-gubernur sebelumnya juga di sini ya diperlihatkan dengan program-programnya dan juga uh, motonya jadi teman-teman bisa kunjungi websitenya dan bisa melihat langsung ya uh, oke okay. kemudian ada lambang daerah nah lambang daerah ini mungkin kita akan bahas juga di Edisi selanjutnya ya Di rumpur sampai selanjutnya Karena ini juga menurut saya menarik ya Kita akan bikin dalam video terpisah Oke okay, kira-kira itu ya teman-teman semuanya Di bagian kedua ini kita melihat secara umum saja Dari tentang NTT ya Di tab tentang NTT Oke okay, kita akan bahas selanjutnya Yaitu mungkin yang singkat dulu Kayaknya di lamang tapi di rumpur rampai di selanjutnya jadi oke itu tadi halaman tentang NTT dari website nya NTT nttprof.go.id silahkan anda kunjungi di situ untuk melihat berbagai hal tentang Nusa Tenggara Timur dan kita akan ketemu di video selanjutnya di rumpur rampe yang akan masih membahas tentang nttprof.go.id bye bye